assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para saudaraku yang aku sayangi nah ini cara memasang bata nah, Tuh cara memasang bata jangan lupa like subscribe komen dan share ya. Masuk YouTube. kamu ya. Talah. Mau aku upload di YouTube. YouTube, nah, YouTube. Nah, oh wait, eh. Nah ini cara memasang bata. Nah ini, nah. Nah, ke YouTube. Ah, maksud YouTube. Iya. Oh, ini namanya apa? Hah? Nama, apa? Nama Narci Lover. Ah, Narci Lover. Nah, nih. Hampir siap. Hampir siap ah, ini semen. Hmm. Nah. Itu judul ini gambar mana? Movie. iya ya. oh. tak ada? tengok aku punya youtube hmm. carilah ya seperti ini kerjanya di negeri orang nah, itu nah, itu nah. bangunan yang tadi dikerjakan tuh hampir siap Ya, hari-hari kerjaan seperti ini. Tapi ya harus tetap fokus kerjanya. Turang plaster. jauh nggak kelihatan lalu jauh kayak kayak kolam, tuh, orang plaster sendiri, orang kayu sendiri, kat batu sendiri, jadi di sini itu kerjanya itu satu kerjaan ya satu misalkan ikat ikat batu ikat batu plaster plaster orang kayu sendiri seperti itu Siapa itu Cari apa? Angga? Hah, cari apa? Apa Saipan? Game bukan itu, bawa sama Oh, itu eh, itu beb, nama itu angkat yang pendek, itu bisa kan? Adalah, Adalah tuh, sana sini ini mau kecil. Ayo. Mana? Seperti ini kerjaannya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungannya. Lain kali kita sambung lagi Bye bye